Halo bosku pecinta slot mania, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Menemukan situs slot online yang gacor dan mudah jackpot bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kalian lakukan. Apalagi ketika kalian sudah menemukannya belum tentu situs tersebut bisa memberikan keamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi dengan diri kita. Hal tersebut membuat pecinta slot geram jika itu terjadi. Maka dari itu video ini saya buat untuk memberikan kabar gembira untuk pecinta slot. Di video ini saya akan memberikan 5 daftar situs slot gacor hari ini dan situs slot mudah jackpot yang dapat memberikan kemenangan besar. Situs ini bisa saya berikan kepada pecinta slot online semua. Perlu diingat bahwa situs slot gacor hari ini dan situs slot mudah jackpot yang bisa dipercaya itu memiliki ciri-ciri yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari. Ciri-ciri tersebut ada di situs rimba slot, karena di situs ini memiliki ciri-ciri situs yang aman dan terpercaya tentunya. Berikut ini adalah ciri-ciri situs slot online yang gacor dan mudah jackpot untuk kalian lihat dan pelajari. Pertama, di situs rimba slot itu memiliki beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk melihat bagaimana RTP slot hari ini. Seperti contoh di situs rimba slot memiliki fitur RTP kalian bisa klik saja tombol tersebut. Yang kedua di situs ini kalian bisa melakukan transaksi setor tunai dan penarikan tunai dengan aman, karena di situs ini memiliki berbagai macam proses transaksi. Ciri ketiga yang ada di situs ini adalah memiliki promo-promo untuk semua member yang bermain di situs ini. Memberikan kenyamanan kepada member dengan promo-promo terbaik. Dan ciri yang terakhir atau keempat. Di situs ini memiliki pelayanan customer service yang online 24 jam yang mudah memberikan kenyamanan kepada member-member setia di situs ini. Selain itu semua yang paling utama tentunya adalah di situs ini menyediakan situs slot gacor hari ini dan situs slot mudah jackpot yang bisa kalian raih. Berikut ini adalah beberapa game yang bisa kalian coba untuk bermain di situs rimba slot ini. Semoga kalian saya doakan untuk selalu mendapatkan situs slot gacor hari ini dan situs slot mudah jackpot yang terpercaya dan aman ya bosku pecinta slot mania.